Halo guys selamat malam hari ini saya akan memberikan tutorial ini adalah cara pasang gunting ya, ganti gunting baru ini kebetulan mesinnya juga nggak apa-apa ya mesinnya masih normal jadi nggak ada yang perlu disetting yang lain-lainnya nggak ada yang perlu setting kita cuman pakai ini apa namanya geser-geser skrup ya Kita copot dulu bagian sininya nih, uh, sekrup dua ini. ini. Cuman tinggal kita pasang ya, copot, ganti yang baru, guntingnya. enggak sudah nggak ini ya nggak jepit sama benang saya pakainya merek F strong nah kayak gini nih jadi yang paling enak merek ini ya saya belum coba yang lain warnanya bungkusnya bening ada huruf H nya ada clear warna biru kita gunting bagian atasnya ya kebuka plastiknya Belum kita pasang, kita cek dulu pakai benang ya. Tes apakah motong sama jepit sama benang? Nah, kenceng motong, terus kita langsung pasang aja biasa ya. Ini kebetulan mesinnya masih normal jadi nggak ada uh, bagian yang harus di setel jadi kita nggak ribet kalau kalian masih bingung kalian bisa tonton di video playlist saya ya yang sebelumnya itu ada banyak banget yang cara pasang gunting lubang kancing itu ada bagian step-step yang harus di setel kalian bisa lihat di video playlist saya. Di dashboard YouTube, matiin dulu ya lampunya. Ini adalah jarak antara sepatu sama gunting, ya. Jadi, sekian, nggak begitu dekat juga, nggak begitu nempel, ya. Segini nih, jadi jangan terlalu nempel sama sepatu guntingnya usaha ini. Ya, Kalian bisa lihat dari bawah ya. Oke, sekarang kita coba tes pakai ini adalah bahan rayon crinkle. Rayon crinkle ini bahannya juga lumayan nggak enggak stabil ya Nah ini adalah untuk memperlambat si mesin lubang anjing turunin sparo ya kalau kita ke, kita pasang gunting kita matiin terus injek ya on offnya terus dinyalain lagi on off offnya sekali lagi jadi biar kalian tuh nggak langsung dijalanin langsung jarumnya dengan abang sama gunting terus posisi mesinnya juga ketika lambat ya yang saya tadi puter bagian ya ya uh, handle yang saya tadi bawa puter kita tes lagi ini uh, dalam lambatnya ya ini mesinnya masih dalam settingan lambat Alhamdulillah sini udah nyapin Walaupun ini masih belum sempurna, ya belum enak banget. Cuman udah bisa gunting, alhamdulillah. Lumayan rapi, lumayan bagusnya. Tambahnya juga masih masih baru ya, jadi tidak begitu ada romper yang banyak. Kita tes lagi mesinnya kayak apa masih dalam daya yang lambat ya Nah kita tarik lagi tuas ininya nih tarik ke tes semula biar kita tes kecepatannya kayak apa. Nah, ini adalah kita geber pakai kecepatan penuh masih enggak belum nyangkol ya kadang-kadang juga tekanan benangnya terlalu kendur atau enggak menyebut sama kawat yang bisa membuat si guni itu tidak berfungsi dengan baik ya kita tes lagi hasilnya seperti apa Lumayan enak sih, lumayan enteng, lumayan lancar. Karena tadi juga udah diganti ya, sama benang, eh, maaf, sama gunting yang baru. Benangnya copot ya. Jadi kalau bisa sih cara pemasukan benangnya disangkutin aja ke kawat ya, karena masih baru. Buat kalian yang masih kader dengan video ini. Kita juga di sini belajar bareng-barengnya. Jadi kalau kalian masih bingung, karena semua settingan mesin pun penyakitnya walaupun sama, cuman kadang, -kadang cara penangannya juga beda-beda ya. Kadang-kadang penyakitnya ini belum tentu dibenerin dengan cara seperti ini langsung bisa gitu. Karena kita nggak tahu ketika mesin kalian itu trouble, harusnya kan dilihat langsung gitu Kalau ini sekedar kita bagi-bagi tips bagi-bagi ilmu belajar bareng di sini memecahkan masalah ya. Jadi nggak sepenuhnya bisa ngatasin mesin lubang anjing kambing. Nah, ini adalah lagi dari lubang anjing selam lulusi lancar ya karena ini bunyi juga sudah baru ya sudah kita ganti jadi hasilnya seperti ini ya terima kasih sudah menonton video kami ya kami selalu berterima kasih kepada kalian dan dukung channel ini agar bisa berkembang bisa belajar bareng di sini. nah ini masih nyangkol ya masih belum sempurna Ini ada beberapa area yang harus disetting settingnya. Ada yang harus berapa setting, Harus disetting lagi Lumayan sih jahitannya untuk lubangan seperti ini Apisonya tajam banget Oke okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh